Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat datang kembali di YouTube channel saya apa kabarnya nih para pengunjung YouTube channel channel kode mudah dalam keadaan sehat walafiat ya pada video kali ini saya nggak bakalan review search code atau ngedemokan search code aplikasi tapi saya akan memperkenalkan sebuah uh, terus alat buat kalian para konten kreator <laughs> ini cukup keren ya luar biasa brand. karya anak bangsa kalian harus coba nih nama aplikasinya tubuh trendy nanti saya sediakan di kolom komentar ya saya pin. tubuh trendy itu apa sih jadi ini adalah tools buat YouTube yang super komplit. Bisa upload massal, terus kelola banyak channel. Sekalian juga bisa mancing insight-nya dari YouTube, TikTok, Google Trend. Ini channel bisa kalian uh, daftarkan banyak ya lebih dari satu terus bisa upload juga lebih dari satu video sebanyak banyak spot template templatenya ini di sini disediakannya kalau misalkan mau upload beberapa video tapi yang saya suka dari tools ini ya ini ada yang sudah saya coba barusan karena nggak bisa saya videokan semuanya jadi spek saya laptopnya masih minim tapi coba buat tools ini cukup keren kalau di review semua takutnya ngelag gitu sini bisa kalian reset ya keyword atau kata kunci yang kalian inginkan di tiktok ya terus ini bisa di copy semua nih ke tag-nya yang trending ini terus tinggal di copy aja tag-tag yang kira-kira cocok buat kalian dari keyboard ini ini video terbanyak ditonton ya terus kalian juga bisa ekstrak video ya bisa ambil video ini buat nonton juga nah, bisa di download disimpan di dalam folder perangkat kalian sini ya jadi enggak perlu bingung nyari video gitu cukup keren sedikit penampakan dari tools stupid trendy ini kalau kalian penasaran langsung gas ke rekomendasi banget recommended pokoknya buat para konten creator jadi, kalau misalkan kalian uh, gunakan tools ini, nanti ada video tutorial, terus ada forum atau grup juga buat support. <coughs> ini toolsnya itu bisa diinstal di perangkat atau desktopnya minimal Windows 10 jadi harus menggunakan sistem operasi Windows terus ada garansi eh, 7 hari seminggu dari tanggal pembelian, kalau kalian punya masalah ketika menggunakan tools ini, silahkan hubungi langsung kontak adminnya ya. Nanti garansi eh, uang akan dikembalikan jika ada kendala. Nah, ini adalah sedikit penampakannya dari tools tersebut cocok ya. Cari cuan cuma klik klik doang. Ini sih eh, yang saya review ini eh, sedikit cuma dari tools TikTok ya. Belum di Google Trends atau YouTube Insight. Wah ini pasti lebih keren lagi. Kalau misalkan penasaran langsung aja. Kunjungi kolom komentar di bawah. Oke, okay. terima okay, kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.